Di bangun, lagi, pagi -pagi. Oh berujud, Benusan, ngirim nanti bang pagi-pagi. Hormat. ngirim Anak pesenan OTW pokoknya lah. kewajibannya mas. Kita orang.